Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas Raja dan Ratu zodiak di bulan Februari tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada seorang raja zodiak di bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada seorang Ratu zodiak di bulan Februari tahun 2021. Jika kartu Raja dan Ratu zodiak sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing seorang raja zodiak, dan ratu zodiak di bulan Februari tahun 2021, pertama support energi kepada raja zodiak. Selanjutnya, support energi kepada seorang Ratu Zodiak di bulan Februari tahun 2021. Jika kartu, support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan Ratu Zodiak dan Ratu Zodiak di bulan Februari tahun 2021. Pertama, kesimpulan untuk seorang Ratu Zodiak. Selanjutnya, kesimpulan kepada seorang Ratu Zodiak, baik di kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk kartu seorang Raza zodiak adalah Six of Swords Ataupun enam pedang Untuk Raza zodiak di bulan Februari Tahun 2021 kita mempunyai Seseorang yang berzodiak cancer Yang dimana disini digambarkan Seorang cancer akan berjuang hmm. untuk Mendapatkan kebahagiaan Meskipun keadaannya akan semakin terjatuh Dan disini digambarkan juga bahwasannya Pengorbanan yang dilakukan untuk seorang cancer Kepada orang tercintanya hmm. Orang terdekatnya Keluarganya serta orang-orang di sekitarnya akan membuatkan seorang cancer menjadi seseorang yang berzuluk Ataupun mendapatkan kategori Raja zodiak di bulan Februari tahun 2021 Di sini digambarkan bahwasanya meskipun seorang cancer mendapatkan kesehatan yang menurun Ataupun mendapatkan kondisi yang menurun seorang cancer akan tetap berjuang dan tidak akan memperlihatkan kondisi seorang cancer yang sedang jatuh di mata keluarga orang tercinta ataupun orang yang diperjuangkannya namun di sini seorang cancer akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri apabila bisa membahagiakan orang yang ia cintai dan orang yang ia sayangi terutama di dalam keluarganya jadi di sini kesimpulannya bahwasannya seorang cancer berjuang untuk keluarga meskipun keadaannya terjatuh dan ia tidak akan melihatkan keadaan di depan keluarganya sehingga di sini seorang Cancer berjulung sebagai seorang Raja zodiak di bulan Februari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Knight of Pentacle secara umumnya Knight of Pentacle diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang sudah matang pikirannya jadi, di sini menggambarkan seorang Cancer merupakan sosok seorang raja zodiak, yang dimana di sini seorang Cancer berjuang demi keluarga tercinta, meskipun keadaannya sedang terjatuh. Dan di sini seorang sahabat rekan ataupun keluarga serta pasangan seorang Cancer akan mendukung seorang Cancer di dalam tindakan tersebut, sehingga di sini mendapatkan julukan seorang raja zodiak di bulan Februari tahun 2021. Dan kartu kesimpulannya adalah Justice secara umum justice itu diartikan keadilan sebab akibat efek yang ditimbulkan efek yang didapatkan dan jika kartu justice kita gabungkan dengan kartu rasa zodiak di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan di mana seorang cancer berjuang mendapatkan kebahagiaan orang-orang di sekitarnya orang tercintanya ataupun keluarganya akan mengakibatkan seorang cancer dijuluki seseorang yang Menjadi raja zodiak di bulan Februari tahun 2021, di mana di sini berkorban untuk kebahagiaan orang lain yang didukung oleh seorang pasangan, sahabat, ataupun orang-orang di sekitarnya. Dan untuk ratu zodiak di bulan Februari adalah five of cup ataupun lima of Untuk ratu zodiak di bulan Februari tahun 2021, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini, yang dimana di sini digambarkan bahwasanya seorang Gemini mampu melihat masa depan. Move on dari masa lalu, dan di sini seorang Gemini mampu memperbaiki hidup, mampu memperbaiki diri, mampu memperbaiki hubungan asmara, mampu memperbaiki komunikasi bersama orang-orang di sekitarnya. Di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Gemini sedang berjuang melepas masa lalu dan menata kembali, serta melihat harapan yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara dan di dalam kategori kehidupan. Dan di sini tidak jarang bahwasanya seorang Gemini suka berbagi cerita kepada orang lain bagaimana caranya move on dan seorang Gemini mengajarkan ilmu kepada orang lain bagaimana menata kembali kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang mampu membuat orang lain move on di bulan Februari tahun 2021 terutama di dalam kategori hubungan asmara dan kehidupan yang membuat seorang Gemini mendapatkan respon dan aura positif dari orang-orang di sekitarnya. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle Secara umum Queen of Pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini ada dua prediksi yang menggambarkan seorang ratu zodiak merupakan sosok seorang Gemini yang dimana disimbolkan di sini sebagai ratu yaitu Queen of Pentacles. Dan yang kedua adalah seorang Gemini mampu membuat orang-orang lain move on dan memperbaiki serta menata kembali kehidupannya lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini seorang Gemini akan mendapatkan dorongan, support, dan respons serta aura yang positif dari orang-orang yang ia bantu ataupun orang di sekitarnya. Tentu kartu kesimpulannya adalah strength. Secara umum, string itu diaplikan kekuatan di dalam kelembutan hati, dan jika kartu string kita gabungkan dengan kartu ratu zodiak di sini menggambarkan sosok seorang Gemini ataupun yang dikategorikan sebagai seorang ratu zodiak di bulan Februari tahun 2021 mempunyai kekuatan, yaitu di dalam kelembutan hatinya, yang dimana di sini mampu menuntun ataupun mampu memberikan informasi serta membantu orang lain. Untuk memperbaiki kehidupan dan menata kembali kehidupannya lebih bagus di bulan Februari tahun 2021, yang dimana di sini seorang Gemini akan mendapatkan aura positif dari orang-orang yang ia bantu. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya raja zodiak di bulan Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Cancer dan katuranggan zodiak itu seseorang yang berzodiak Gemini.